pagi enggak selamat siang juga sih ini siangnya hari minggu gue hari ini lagi DM hari minggu muter tentang pagiannya <tuh> uh, agak berisik nih gue ada di mallnya juga ada buka tapi ya masih tujuh oke okay, hari ini hari minggu gue mau ngobrol-ngobrol dikit nih tentang gimana setup remote untuk uh, di remote itu tentang krotolnya sih sebenarnya. Nah, sekarang mereka kan gue udah bikin tentang setup uh, remote di buat steeringnya. Sekarang untuk throttle, oke. Uh, gue mau kan, jelasin loh, gue pake remotasi uh, flysky Noble nb 4 Nah, kalau di Noble nb 4 ini, dia dua red steering itu memang satu, karena dua red itu sebenarnya dari, dari titik paling kiri, paling rendah, paling bawah, sampai paling atas, atau paling kanan gitu. Jadi dual rate itu 100%, di tengahnya persentase. Oh, kalau di throttle itu dia dual rate ada dua, satu untuk break, satu untuk trotol Jadi sama sama dari titik tapi dari titik tengah. Ini kan titik tengahnya nih. Kalau ngegas dia ke belakang, dari titik satu persen itu dari titik tengah ini sampai ke mentok belakang. Kalau break itu dari tengah itu sampai ke depan. Biasanya, biasanya dual rate uh, biasanya jarak Uh, kalau jarak mekanismenya ini break itu lebih pendek daripada si throttle. karena kita sebenarnya breaknya nggak terlalu nggak uh, terlalu pro, uh, propos ya nggak terlalu profesional. Gak mati emang-emang bukan satu lagi satu break sama si si ya. jadi emang kalau di Sanwa pun ada dia ada 7030 ada 6040 jarang 50, 50 sih gitu loh Nah untuk settingan di throttle ini kita bisa cobain ya, kalau dua rate, kalau gue selalu menganjurkan 2 rate di throttle itu harus 100. Kenapa? Karena supaya memaksimalkan uh, memaksimalkan kondisi throttle dari nol sampai dia full throttle -nya. Bisa juga lo pakai 90, tapi lo kayak uh, presentasi dikurangi, jadi kemampuannya itu uh, cuma dipakai 90% atau 80%. Nah, kalau gue gua sih mendingan lo pakai 100% basically kalau ISC itu better emang lo pakai di 100% dan si epa pun di 100% juga titiknya biar maksimal. Kenapa? Kenapa? Uh, kenapa pakai itu supaya kondisi ISC nya itu bisa maksimal dan dan si kurvanya itu lo bisa pakai secara secara optimal juga sih. Nah kalau kurva itu lebih lebih ke arah uh, maintains uh, dalam arti gini, uh, fine tuningnya deh besaran outputnya yang keluar itu main di kurva bisa. Jadi uh, kurva itu kan dia kalau garisnya lurus itu berarti dia uh, linear kan. Kalau linear itu ya kalau lu 10% keluar 10%, 20% keluar 20%, nah 30% keluar 30%. Nah, di kurva itu lu bisa bisa bikin di posisi terlalu -ter -ter 10%, dia cuma keluar 5%. Kalau lu uh, di 20% lu cuma keluar 10% itu bisa. Itu ada macam, kayak eksponen, ARC itu salah satu mode di kurva. Uh, jadi kalau kalau lu di kurva uh, eksponen biasanya dia linear, tapi linearnya itu berbentuknya uh, proporsional garisnya minus atau plus. Hai, uh, baru pada dateng. Uh, kalau arca itu bisa titik-titik jadi lu bisa berapa derajat berapa derajat. Jadi ibaratnya kalau lu cobain, nah. Nah ini untuk kondisi 10% ya, ini gue bikin gini deh supaya gampang si e, sebentar, si throttle ini gue bisa set. Nah ini kurang lebih 10% nih. Nah ini 10%. Nah ini di 10% ya. Ini 10% kalau kurvanya dia normal, bisa kalau ngeliatan ban ya. Kalau kurvanya normal. Ya kan? Ini ketahuan startnya dari 10% persen ya, kalau linear nih kita bisa bandingin ya. Ini kita bermain di eksponen, eksponen, uh, 0, 0, berarti linear tuh 0, 0, 0 derajat ya. 0 itu 0 no- no- no- 10% kalau no- no- no- no- no- no- no- no- no- plus no- uh, plus gas lu cepet kalau dikasih itu dikit-dikit, nah kalau gue bikin dia minus 50% bentar, gue bikin minus 50% nah, bedanya itu tuh jadi throttlenya enggak se keras enggak, enggak, enggak terlalu respon kalau lu kurvanya dia naik. Kurvanya naik. Kalau di itu tuh dia plus. Plus kalau di itunya plus dan kalau yang ini tuh yang lama itu minus. Jadi kalau minus tuh kayak gini. Jadi kalau lu namun ada delaynya, jadi ada delay. Kalau lu kalau lu plus itu dia lebih lebih lebih responsif Gunanya buat apa? Ya gunanya itu biasanya untuk kayak uh, lo handling momentum dan lo menjaga momentum itu sih. Momentum mobil dan uh, kalau di mobil benar itu kayak orang nendang kopling. Jadi gunanya yang uh, eksponennya plus itu, itu buat kayak nendang kopling. Jadi supaya dia uh, lepas gripnya lebih cepet daripada biasanya. Kadang kan nggak semua, nah uh, untuk berapa besar berapa besar sorry Berap, e, berapa berapa besar e, kurvanya itu tergantung jari lu sih. Jadi mesti sesuaiin sama jari lu. Jadi kalau lu jari lu memang cepat, kurvanya harus tinggi-tinggi. Tapi ada beberapa bilang e, untuk latihan, untuk orang belajar itu minus lebih gampang. Ya karena kontrol totalnya tidak e, sesensitif yang plus sih. Jadi e, yang kalau plus itu tuh dia lebih sensitif, powernya lebih kuat, lebih, lebih cepat. Jadi, kalau minus memang lebih gampang, gitu loh. Itu buat belajar sih oke-oke banget, tapi nanti otomatis lama-lama lu kan ngerasain kok mobil lu kayak uh, uh, responnya tuh kayak uh, telat, lambat, begitu berasa kayak kok buka angle-nya agak berat ya, gitu loh. Nah, itu biasanya throttle-nya terlalu rendah atau karena... Kok oh, pas gue buka pas gua inisiasi buka angle, mobilnya kayak mau melintir mulu. Nah itu biasanya throttlenya ke kelambatan, Jadi responsi responsi mobilnya juga throttlenya harusnya nangkapnya cepet. Jadi jadi jadi lambat sih. <tuh> jadi itu aja sih untuk eksponen. Kenapa eksponen kita kepake? Uh, ya karena untuk apa uh, intuninya sih? Kalau untuk dual rate dan dan dan si Epa itu sebenarnya adjustment aja. Sebenarnya kalau lu dua red lu kayak 90 puluh nih uh, si eksponennya lu set 120 itu file mirip-mirip sebenarnya. Jadi lebih pada kayak adjustment si uh, posisi throw sigas dari kiri, dari dari titik nol ke bentuk ke kanan ya kan uh, dari titik tengah itu kalau throttle kan di tengah ya dia untuk ngegas ke belakang atau ke depan untuk ngekrem. Jadi Uh, dan EPA itu untuk uh, lebih ke arah ke uh, adjustment uh, ending and adjustment end point adjustmentnya untuk nato sebenarnya itu lebih kepake di uh, bu, apa mobil-mobil yang uh, yang pakai bensin pakai yang bukan bukan elektrik karena dia pakai servo soalnya karena sisi si EPA si E4 throttle lebih kepa dan dr itu lebih kepake di uh, servo sebenarnya jadi karena kita kan di sc ini kan kita pakai ESC nggak pakai nggak pakai servo jadi efeknya itu cuma di endpoint-nya doang dua rate-nya malah aja ngurangin sedikit uh, uh, performanya jadi ngurangin uh, kapasitas kekuatan motor lu sampai itu lu, lu, lu, lu dikurangin beda dengan buat servo karena kita nggak bisa rasain DC itu spelnnya di mana atau kosongnya di mana. Jadi sih bater lu DRS tetap 100, epanya belum payenin mau 105. 105 tuh kayak lu dipadetin deh. Jadi lebih lebih lebih padat lagi, jadi lebih sensitif orang tuh makanya gue sendiri set epa throttle itu 105 110, makanya orang kalau bawa mobilku bilang oh, <coughs> mobil lu sensitif banget ya tampilannya itu udah enggak ya karena epa gue agak tinggi. Gitu ya. Nah Uh, makanya kalau battery sih standarnya mendingan DR100, Epanya nya 100, tapi uh, eksponennya lumayan nih. Nah contoh eksponen tadi kan gue udah kasih liat tuh. Antara minus dan plus tuh bedanya gimana. Gitu aja sih. Dan ini nanti kita bahas yang lain lagi. Oke, sip. Thank you.